Untuk Anda semua yang ingin memelihara burung pelatuk, maka ketahuilah terlebih dahulu berbagai jenis makanan yang cocok Anda berikan kepada burung predator ini. Dalam perawatan harian burung platuk, fur merupakan salah satu pakan utama bagi burung platuk yang wajib untuk Anda siapkan. Fur ini bisa memenuhi kebutuhan harian tubuhnya, sebab di dalam fur terkandung banyak nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tubuhnya. Di dalam pur biasanya sudah mengandung protein, karbohidrat, dan juga mineral. Berbagai macam komposisi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan burung. Terdapat beberapa jenis pur dan merek yang bisa kita pilih di pasaran. Kroto merupakan telur dari semut rangrang -rang yang memiliki banyak manfaat untuk burung. Telur dan anakan semut yang disebut dengan kroto ini bisa menjadi makanan alami bagi burung plat. Selain itu, burung platuk memang di alam liarnya suka sekali memakan semut-semut yang bersarang di pepohonan yang dipatuknya. Untuk perawatan harian, Anda bisa memberikan makanan burung pelatuk berupa kroto yang kondisinya masih fresh dan tidak basi. Pemberian kroto ini hanya dijadikan sebagai makanan tambahan saja. Pemberiannya tidak boleh terlalu banyak, cukup dengan memberikannya sebanyak satu sendok makan per hari. Ulat hongkong juga bisa dijadikan sebagai makanan tambahan burung pelatuk yang Anda pelihara. Dengan diberikan ulat hongkong, diharapkan burung bisa menjadi lebih gacor dan bisa diisi masteran dengan suara kicauan jenis burung lainnya. Dengan begitu, suara burung ini bisa menjadi lebih bervariasi. Sama halnya dengan pemberian kroto, pemberian ulat hongkong juga harus dengan takaran yang tepat. jangkrik adalah serangga yang bisa dijadikan sebagai makanan ekstra untuk burung pelatuk akan tetapi pemberian jangkrik biasanya bisa anda berikan di setiap hari dalam satu harinya burung pelatuk peliharaan anda sebaiknya maksimal memakan jangkrik dengan jumlah 5 ekor saja dengan memberikan jenis makanan burung pelatuk yang tepat dan sesuai takaran sehingga burung peliharaan anda bisa sehat dan gacor